Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senang sekali saya dapat hadir kepada Anda sekalian guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda teknik cepat membuat konstruksi bangunan dua lantai lengkap dengan detail kondisi telapak, fondasi batu kali, portal dan detail realistik atap sesuai yang terlihat real di lapangan serta dalam pembuatan modeling rumah tiga dimensi ini pada bagian-bagiannya sudah di -tru. sehingga Anda bisa menerapkan editing info untuk mengetahui volume bangunan dengan begitu memudahkan Anda dalam pembuatan rencana anggaran biaya dan kesemua itu hanya menggunakan tool asli standar SketchUp Oke perminta sekian sambutan dari saya jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan memberikan like share kepada teman-teman Anda dan subscribe Agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work, we were happy to. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Say, He is Allah who is one Allah the eternal refuge he neither begets nor is born nor is there to him any equivalent